Video yang pertama ini berasal dari rekaman video liburan keluarga di Jepang yang sedang berwisata ke Disneyland. Seperti biasa ya, kayak orang-orang pada umumnya, mereka datang ke situ, main, dan pastinya di videoin buat kenang-kenangan. Mereka sempetin buat nyobain semua wahana yang ada di Disneyland. Termasuk juga sebuah wahana naik kapal di atas sungai. Mereka sama sekali nggak ngerasa ada yang aneh selama mereka berada di situ. Tapi, pas mereka pulang ke rumah dan lihat lagi rekaman video mereka pas liburan itu, mereka baru sadar ada yang aneh, perhatikan baik-baik. Gue gak tau ya, kalian sadar atau enggak? Persis di belakang bocah perempuan yang duduk di depan kamera ini, ada penampakan sebuah tangan yang muncul dari bawah kapal. Penampakan tangannya itu aneh banget, warnanya pucat kehitaman, dan sama sekali gak mirip kayak tangan orang normal pada umumnya. Mereka kaget banget pas nonton video yang tadi, dan bahkan mereka tuh sempet nelpon pihak Disneyland buat ngecek rekaman kamera CCTV pas mereka sedang berada di situ. Barangkali aja mungkin ada orang atau pengunjung lain yang mungkin jatuh ke sungai dan butuh bantuan, tapi sayangnya sama sekali nggak ada yang notice. Tapi pas dicek lagi rekaman kamera CCTV yang ada di situ, sama sekali nggak ada penampakan tangan itu. Keluarga ini semakin ketakutan dan mereka yakin kalau di video yang tadi itu ada hubungannya sama fenomena paranormal. Tapi setelah gua cari-cari lagi, gua nemuin sebuah video lain yang juga diambil di Disneyland pas sebuah keluarga sedang berlibur di sana. Perhatikan baik-baik. Gimana? Kalian sadar nggak ada keanehan di video yang barusan? Buat di video yang kedua ini, gue nggak bakal kasih tahu keanehannya di mana. Tapi gue yakin banget. Kalau misalkan kalian sadar dan kalian tahu keanehannya di mana, kalian bakal ngerasa video yang tadi itu creepy banget. Kalau diantara kalian udah ada yang nemuin, mungkin bisa bantuin buat share di bawah, bantuin teman-teman yang lain yang mungkin masih kesusahan buat nemuin keanehannya yang mana. Ada seorang pria yang abis kalah taruhan sama temannya. Dan hukumannya... Barang siapa yang kalah harus masuk ke hutan angker yang udah mereka sepakatin Dan selama doi berada di situ doi itu harus ngevideoin Nah cowok yang kalah ini masuk ke dalam hutan itu dari siang sampai sore Video aslinya sih cukup panjang Tapi gua coba buat potong-potong supaya kalian lebih nyaman nontonnya Sekarang coba deh, perhatiin video yang ini baik-baik と 操作操作操作操作 Pas udah lewat jam 5 sore dan langit udah mulai gelap... ...tiba-tiba ada sebuah penampakan di kegelapan. Sosoknya tuh mirip kayak seorang yang sedang merangkak di tanah. Dan Doi coba buat mendekat ke arah cowok ini dengan kedua tangannya. Awalnya cowok ini tuh sama sekali gak yakin sama apa yang Doi lihat. Karena pencahayaannya yang gelap banget di hutan itu. Makanya di video yang tadi Doi ini kagetnya agak telat ya. Pas sosok itu udah lumayan deket, Doi baru kabur ketakutan... Abis video yang tadi itu viral, banyak viewers dari Jepang yang percaya kalau sosok yang tadi itu adalah penampakan hantu urban legend Kashima Reiko. Sosok hantu Kashima Reiko ini digambarkan tidak memiliki kaki. Kashima Reiko ini sedang dalam misi mencari kakinya yang hilang. Dan Doi akan coba buat ngambil kaki siapapun yang Doi temuin. Tapi beruntungnya cowok ini masih sempat buat kabur. <tuh> Ada dua orang Jepang yang iseng masuk ke sebuah gedung yang terkenal angker sama warga yang tinggal di sekitar situ. Konon, kata orang-orang yang pernah masuk ke gedung itu, mereka tuh pernah ngeliat sosok wanita berbaju hitam yang sering nampakin diri di gedung itu. Nah, dua orang ini itu eksplor di sana cukup lama. Mereka masukin tuh semua ruangan yang ada di gedung itu, tapi mereka tuh sama sekali nggak nemuin ada yang aneh. Mereka ngerasa gedung itu biasa aja dan sama sekali nggak nemuin ada penampakan sosok wanita berjubah hitam kayak kata orang-orang. Mereka pulang dan lihat lagi video eksplorasi mereka selama di gedung itu. Tapi di momen ini mereka justru baru sadar kalau ada sesuatu yang ikut terekam selama mereka berada di situ. Ada sesosok kepala yang nongol dari balik pintu pasti si kameramen ini panning kameranya. Sosoknya itu berambut panjang dan mukanya itu pucat banget. Tapi cuman selisih 2 detik aja pas kameranya dipanning lagi ke arah pintu yang sama sosok itu udah gak ada. Di video yang tadi kalian bisa lihat sendiri dua orang ini tuh sama sekali gak notice sama penampakan sosok wanita berbaju hitam itu. Karena penampakannya yang begitu cepat. Suatu malam ada dua orang cewek yang lagi iseng dua-duaan di dalam rumah Mereka itu ngerasa bosan jadi mereka punya ide buat tuker-tukeran cerita horor Sambil matiin lampu dan nyalain lilin Sedangkan temen satunya itu bergantian megangin kamera Awalnya mereka berdua itu kayak happy-happy aja gitu Saling nakut-nakutin satu dengan yang lainnya Tapi tiba-tiba di tengah-tengah video mereka tuh kayak ngedengar ada suara-suara aneh Yang sumbernya itu kayaknya nggak jauh dari tempat mereka mereka coba buat cari-cari sumber suara itu di dalam rumah mereka. Tapi mereka justru nemuin sebuah guci kecil yang pas mereka buka ternyata isinya adalah tulang belulang. Mereka kaget banget karena mereka ngerasa di rumah mereka tuh sama sekali gak ada benda kayak gitu. Akhirnya mereka berdua itu panik dan mereka langsung buang benda yang tadi itu keluar dari rumahnya. Abis itu mereka masuk lagi ke dalam rumah dan cuci tangan. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh. ね。ちょっと。はい。<laughs> Ada sesosok kepala anak kecil dengan wajah yang babak belur dan hancur muncul persis di belakang salah satu cewek ini. Penampakannya itu cepet banget bahkan gak sampai sedetik. Dan pas kameranya di dipanning lagi sosok itu udah gak ada. Si cewek itu sama sekali gak sadar kalau di belakangnya ada sebuah penampakan yang terekam di kamera. Tapi, cewek yang satunya yang megang kamera ini langsung sadar sama penampakan sosok bocah dengan wajah hancur yang tadi. Doi kaget dan ketakutan setengah mati, Doi bahkan langsung buru-buru buat ngajak temennya cabut keluar dari rumah itu malam itu. Video yang terakhir ini berasal dari rekaman kamera CCTV yang ada di sebuah pabrik garment di Jepang. Seorang manajer di pabrik itu bilang, kalau pas malam, akhir-akhir ini tuh sering banyak terjadi hal aneh. Mulai dari benda-benda yang bisa gerak sendiri, sampai mesin-mesin yang ada di pabrik itu yang bisa beroperasi sendiri, padahal karyawannya udah pulang semua. <tuh -tuh. アイテムまあ、 kalian bisa dengerin ya cerita dari manajer pabrik ini Doi bilang kalau dulu ada seorang bernama Miss Tanaka yang sudah bekerja di pabrik itu selama 20 tahun lebih dan Doi ini baru aja meninggal tahun lalu. Mesin jahit yang gerak sendiri tadi itu adalah mesin jahit yang dipakai oleh Miss Tanaka selama Doi bekerja di pabrik garment itu. Dan Doi sama sekali nggak pernah berpindah dari mesin jahit itu. Selain itu, ada juga patung manekin yang biasanya dipakai sama Miss Tanaka malam itu bisa geser-geser sendiri seolah kayak ada yang ngedorong. Banyak karyawan-karyawan lain yang bekerja di pabrik garment itu jadi ketakutan sejak banyak kejadian aneh di pabrik garment ini katanya kejadian tadi itu bisa terjadi karena adanya residual energi dari Mistanaka yang masih tersisa di pabrik itu. Jadi, aktivitas-aktivitas yang dilakuin sama Mistanaka dulunya semasa hidupnya, energinya itu masih tersisa sampai sekarang. So, jangan heran ya. Kalau misalkan kalian kerja di kantor, terus ada teman kalian yang dulunya suka siul-siul di kantor dan tiba-tiba doi ini meninggal, tapi kalian tuh masih sering dengar suara siul-siul di kantor.